Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani karya. Di video kali ini, saya akan membagi inspirasi ya, bagaimana cara menyemai dan menanam cabai. Simak yang pertama kali yang harus kita lakukan, yaitu pemilihan benih cabainya, dan setelah itu kita rendam dua sampai tiga hari setelah kita rendam nantinya kita akan tiriskan dan kita bungkus dengan kainnya nah seperti ini nanti kita basahi kainnya supaya lembab dan akan berkecambah setelah satu sampai dua hari kita bungkus nah ini sudah mulai berkecambah kita pindahkan di polybag kecil ini dia polybag kecil ini untuk skala kecil ya kita bisa menanam di sekitar pekarangan rumah ataupun dengan polybag dan jangan lupa untuk di ujung bawahnya kita lubangi nah seperti ini untuk sirkulasi air yang kita siram nanti bisa langsung keluar di ujung-ujungnya yang paling bawah ini dan bahan media tanam ini nah ini kita gunakan kohe ayam ataupun kohe kambing dan sekam bakar ya Dicampur dengan tanah, nantinya kita akan masukkan biji cabai di satu polybag ini, ukuran kecil, satu hingga dua cabai. Ya, biji cabai nanti kita masukkan untuk kedalamannya, kita bisa masukkan 1 2 cm dan setelah itu nanti kita tutup dengan tanah biasa di atasnya Setelah kita tutup nanti kita tunggu sampai mulai bertumbuh cabai setelah cabai itu tumbuh seperti ini nanti kita cemur di waktu siang hari dan sore hari kita siram apabila tanah sudah kering nah kalau seperti ini sudah siap pindah tanam ya ini sudah berdaun lebih dari empat, kita bisa pindahkan ke olip back yang lebih besar ataupun dengan langsung ke tanah yang sudah kita guluti yang sudah disiapkan ini skala kecil kita tanam di belakang pekarangan rumah karena ada lahan kosong kita mencoba untuk mengisi waktu dengan menanam cabai karena capek juga ini termasuk bahan pokok ya sahabat nah seperti ini sudah siap untuk pindah tanam ini hanya ada 50 biji ataupun 50 polybag ya yang saya semai karena lahan di belakang rumah saya ini tidak terlalu lebar nah bisa anda lihat pertumbuhannya dan daunnya sudah mulai lebar kurang lebih tingginya ini ada lima sentian lebih mungkin ini ini sebagiannya sudah saya tanam dan ini yang Nantinya akan saya pindahkan di polybag yang lebih besar Oke sahabat Tani Karya Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tani Karya Karena subscribe itu gratis Jangan lupa untuk selalu menonton dan menyimak video-video dari channel TaniKarya Karena Anda adalah segalanya Nah ini dia yang sudah saya pindah di tanah atau lahan gulutan di belakang rumah ya Nah bisa anda lihat Ini satu polybag satu saya buka dan saya masukkan ke dalam tanah yang sudah saya guluti nah nanti selanjutnya kita tinggal menunggu perawatan dan perawatannya nah ini dia ini saya tidak menggunakan mulsa, oke okay? karena skala kecil Oke terima kasih telah menyimak video saya dari awal hingga akhir dan jangan lupa untuk subscribe like dan komen dan share ke teman-teman semoga bermanfaat